membangun kota itu kan ya ataupun membangun daerah atau desa itu kan ya nggak bisa me, nih, menghilangkan dalam tanda kutip keberadaan apa sih topografinya lah kuasa ya keberadaan wilayahnya itu gitu loh pekasannya tuh apa gitu loh ya jadi oke lah, dengan teknologi kita bisa macam-macam memang misalnya arep nutuke gedung apa nang Gunung Jibrang ya bisa ya, ya sekarang iya. gitu cuman maksudku pada taraf, pada tidak kan uh, Ya sebenarnya kan kita juga belajar asal -as -as sebenarnya dari arsitektur, jauh gitu kasarannya asalnya, kok pendopo Enggak ya, gedongan yang duduk itu kan Bahkan orang-orang Belanda yang dulu datang ke sini mereka membuat bangunan-bangunan aja mereka sangat memperhatikan aspek tropis hmm. Paling enggak dari iklim ya, dari iklim Kalau kita punya pengetahuan lebih tentang kewilayaan itu misalnya entah itu iklim kemudian eh, apa tanaman apa, flora-faunanya, topografinya Bahkan sampai auranya nggak hmm. bisa dinafikan loh, Nuri eh, aspek spiritual itu hmm. eh, gimana pun ya, apalagi kita, misalnya, mayoritas di Indonesia orang beragama gitu kan Jadi, nggak ada salahnya memperhatikan itu Bukan kemudian planet atau kemudian itu menjadi tidak yang Tidak, tidak apa, tidak bisa di Oke, okay, itu tidak bisa dimetrikkan Ini yang yeah. Ada kroso gitu loh hmm. Dan, dan, dan ada tinggalan-tinggalan dari zaman dulu yang harus nggak ya, ya kalau masalahnya kan misalnya oh kalau yang sering bilang pohon beringin itu angker gitu kan angkernya kan karena di bawahnya ya, ada, ada sumber air, gitu loh itu sangat bisa di sangat bisa kita dekati dengan ilmu juga gitu loh walaupun pada taraf tertentu ya kita ada aspek respect apa terhadap simbah-simbah dulu gitu kan jadi uh, yo Ya, ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi sekarang di, di Jogja gitu ya Maksudnya dengan dengan dengan uh, kondisi ya ngerti dewelah Kasarannya kita mengharapkan Jogja sudah seperti ini Tapi nyatanya sekarang masih seperti ini gitu kan Dan terlebih lagi fenomena apa ya, uh, bagaimana Mungkin ya, secara umum terjadi juga desa itu dianggap kelas segini Kota itu seperti ini gitu Pada akhirnya kan Uh, pembangunannya citalistik banget tuh Yo, akhirnya okay. yang, di, yang diutak utek tuh hanya yang as, eh, sorry kanulah uh, kalau di kota Jogja itu apa? jalan Maliboro dan Tugu hmm. ya situ kok diutak-utak gitu ya karena yang dianggap jadi kan itu gitu. hmm. tapi kan tidak pernah sampai misalnya ke mana daerah-daerah uh, lain yang, yang mungkin sebenarnya ini, kita tuh membangun itu untuk siapa? iya gitu ya kan masing-masing tokoh kok pacar yang ayu terlumpuh iya <gif> <Pernyak>, kan leng-anek iya itu terlalu cacar <gif> iya iya kaki. iya iya Cuma, ya gue mau, plenik itu kan juga salah satu ekses dari dari ketimpangan pola pikir terhadap kemajuan terus sesuatu yang tidak bisa dirasionalakan menjadi lenik. padahal lenik itu bisa jadi adalah misteri ilmu baru yang belum diputar, ya gue mau misalnya ya kalau kalau di luar ada banyak sekali sesuatu area-area proteksi, ya. mau air, mau landscape dan hmm. sebagainya. Cuma kan kalau di tempat kita kan itu dibalut dengan prosol, dengan suatu adab ya. Hmm. Yo kita membahasakan sesuatu yang menurut orang mati itu menjadi hidup e, ringin jadi cai, jadi hmm. ngai dan hmm. sebagainya itu kan sebenarnya masalah. Roso, dan itu penting, loh saya, gini: berbicara kemajuan kurang maju kok cepat, ya. tapi kok bunuh diri tinggi. Ya, nah, ya jadi ya, yang ya. Ya. urusannya Rosso dan masalah imaterial, ya, tuh, ya. Jerman. Yeah. Jerman. Yeah. Jerman, Jerman, dia naik sebuah ya, wes neng per, gitu ya, gue serang gitu, Guret, akhirnya cuma berputarnya ya, Wides weekend, Wides weekend, hmm. tapi dia menerjemahkan Roso itu sendiri yang ya, menjadi uh, susah. Ada di ojo nanti kelangan yang sebenarnya sudah menjadi modal besar Roso itu tadi. Hmm. Jadi yang menganggap interaksi interaksi terhadap sesuatu yang dikatakan bukan manusia itu ya tetap dengan Roso itu. Itu itu modal besar loh itu yeah. itu, itu ya you know, itu bisa memblendkan ide-ide lama tentang teori kemajuan dan kita ya, lihat itu nah aku ya lebih lebih dapat di desa iya. Jadi kemampuan untuk sensinya kita tuh mungkin kadang ya, aku nggak tahu ya, mungkin bisa juga dari aspek kesibukan, maksudnya, maksudnya aktivitas ya, aktivitas sehari-hari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tiap hari, terus apa yang kita alami di jalan dan sebagainya gitu kan, entah mungkin kita sudah riweh dengan e, macet apa apa Ayo. gitu, rasanya kita ya hilang loh aksi reaksi sih sih jadi lingkungan yaitu makanya pentingnya ada sosien engineering lah lingkungan itu memengaruhi misalnya macet wah Wow wisnya Jakarta misalnya miso-miso atau awalnya mau beli rangitik nih motoran jauh panasan dan lain sebagainya terus habis itu sampai rumah malam terus bujuni mungkin lagi PMS menurutnya unek kan unek-unekan dia yang mengeluarkan sesatu, sesuatu yang negatif juga. Nah itu dia tidak terbentur rasa sedangkan di desa itu hmm. dengan sangat lehernya dia menentukan waktu cukup. Nah kemampuan untuk mendefinisikan cukup itu, itu menjadi penting. Hmm. Karena kemajuan itu, kemajuan menjadi seudu, menjadi sangat semu itu ketika kita tidak bisa mendefinisikan apa arti cukup, hmm. mobil. WMW, mercy lah Gue seri ini akan meningkat terus <tuk> <terutama>. <tuk> Oh tekan nanti oh, iya. oh itu iso Iso dengan artificial intelligence Iso ngaruh dewi-dewi-dewi Pertanyaannya dewi. butuh kok oh. Gue ngomong, makanya Sampai titik mana Kita mengerisikan yeah. ini berlebihan atau tidak berlebihan? Uh -huh. Betul, itu uh, Aku kadang kadangnya Juga, kalau misalnya Kita tidak paham dengan tujuan utama dari membangun atau mengatai apa hmm. ya, kami mau raba ngerti mana yang cukup mana yang berlebihan gitu. misalnya, misalnya gawe apa uh, sekolah misalnya hmm. atau, atau apa atau mungkin apa ya yang yang yang yang, yang agak, apa, anu. ya bisa jadilah sekolah gitu. Oke kita butuh sekolah. Oke kebutuhannya adalah membangun sekolah. Tapi berlebihannya adalah misalnya sekolahnya di KI, apa ubah bahmas, apa orang kita misalnya ya, anunya lah, e, para panelah ya, kasarannya ya, jadi, atau misalnya, seperti itu, aku tak lihat banyak banget sih yang terjadi itu di, di, di kita gitu ya, artinya kita bangun opo, ranti fungsi near, oppo, opo proseson, opo, kita sudah perlebihan sebenarnya, wes sudah prosesnya mengorusi, dan sebagainya, kita sudah rugi dobel-dobel, ya kan? jadi, ehh, uh, Menurutku juga keseimbangan ketika kita bisa melihat mana yang butuh dan mana yang mana yang berlebihan itu nanti aku malah kebayangnya, e, kita akan bisa menciptakan kota yang yang mungkin rasa-rasa desa, hmm. e, e, e, tidak tidak melulu karena, karena kepadatan atau mungkin kompleksitas permasalannya ya tapi tapi lebih kepada Bagaimana orang-orangnya itu meng mengerti sebenarnya apa yang harus dilakukan dengan dengan tempat dia tinggal? gitu Jadi dia dia, dia, apa yuk, uh, Ya satu punya rasa kepemilikan gitu kan terhadap apa yang dimana dia tinggal. Gitu. kedua dia penerin gitu, memperlakukan memperlakukan kotanya gitu. Dan dan, apa, uh, otomatis akan menghilangkan stigma-stigma. Wah besok nih gue neng ya neng neng Kota itu oke, ya, desa di mulai di sijil, yake, ya. iya, itu pelan-pelan iya, banyak iya. Gitu. Ya, walaupun dia harus naik vertikal karena kebutuhan lahan <tuh> Itu, ya, entah arsitek atau yang pernah kota. tak Keputus ini rosongnya, ya, main. Berapa sih maksimum lantai, saya ngomongin kan misalnya, interaksi uh. itu Misalnya, ya, misalnya kutu vertikal Ya, aku banyak ingin ini, terutama ini yujo, ya biro tidak ada yujo Mm -hmm. terus harga tanahnya weten kaya gitu tuh mm -hmm. apa yuk itu tumpu lemah itu nah, <laughs> terus bertambah banyak apa yuk lemahnya cukup karena lemah itu kan kan cuma apa ya, yang namanya daya dukung suatu wilayah itu kan racu maka punggungi mah yeah. yuk banyu, yu lingkungan, yuk lahan suju mm -hmm. ruang terbuka, ruang interaksi sosial dan lain sebagainya nah itu kan mau ragel-lagel, rag rag rag rag rag, mau enggak mau akan ya akan vertikal, tervertikal so, ini antipol itu bayanganku, ya paling orang ada tiga tingkat lah, tiga tingkat kan kanan kiri kojek <tuh>. sistem bonum itu enam keluarga itu, itu masih masih memungkinkan terjadinya ruang interaksi sosial. Nah itu kan itu kan jokohra. Jadi pembangunan kita itu pembangunan semu ini merosot, bersulap rotol ini Highrise itu patokan kemajuan, hmm, kayak ya. kota sih enggak okay. Highrise segitu mau kota sih maju, hmm. sih hmm. kemuliaan gitu. Jadi, yuk materialistik banget itu. Hmm. maksudnya <laughs> takarannya itu, ya memang semuanya kadang aku tuh hal yang bisa diukur cuman kadang ah aku sih sok-sok so lucu sih, sih anu eh skor bukan skor apa ranking negara orang paling bahagia dunia dia kan? gitu. Hmm. Ya kan negara nanti misalnya di mafia kayak ini kayak, udah saya mikir gitu lagi. Iya cara mengukur kebahagiaan, ya. ya. mereka pasti punya metrik tertentu ya. Artinya ada takaran, parameternya lah, apa gitu. Tapi kan kadang aku di lorongnya saya ya, apa kita lihat di desa gitu. Terus hanya melihat kok bagaimana kita. Hmm. Kadangnya itu mungkin itu pun memang, memang induk rasa bahagia ya, gitu loh. Jadi hati itu. Orang-orang ora. bukan bukan bukan kita yang melakukan atau apa uh, hidup di situ tapi melihat, melihat bagaimana kesehariannya gitu loh. Kadang itu yang yang yo ya, bagaimana kita menciptakan itu kan misteri juga gitu ya, ya, nek kamu melihat perasaanmu perasaan wong disor bahagia. Kehi ini rotot semi Maka yang dilakukan oleh orang-orang yang di periwatan itu kadang adalah rusak kebahagiaan. Yeah. Oh, yeah. Salah sekali nek undang-undang nomor 6 2004 ya tentang desa opiro aku lali itu. Desa adalah ening satu bentuk hak asal usul, hak adat dan sebagainya. Tapi kan hak adat seringkali diusahakan. Heeh. Ya koyo Orang sudah api-api dengan sistem pertanian. Mereka terhidupi bahagia dengan itu. Menjaga daerah sumber air neng pegunungan cendeng misalnya hmm. neng apa sih yang pabrik semen gitu hmm. atau di wadas di ngeti di perwarjo hmm. atau di bendungan gitu itu kan kuyo nih dalam tanda bahasa kasar kan rusak kebahagiaan jadi, kok ngerapapa nanti kok kerjaan yang pabrikku, ya nih pabrik saya pabrik itu tutup nah aspek sustainability <tuh> yang ya, mau sebenarnya salah satu premis lain dari kemajuan adalah Sisanya kalau kita naruh bercak kelanjutan. Ya. Ya, sebenarnya sangat sangat Nabi Muhammad banget gitu. Hmm. Nabi Muhammad pernah kan bukan sesuk kiamat ya tanura, mas-masya kamu tahu besok kiamat yo ya, tanam pohon. Hmm. Nah, itu intinya adalah beliau mengajarkan kebagi punya harapan terhadap keberlanjutan. pohon itu kan berarti siklus Itu hmm. yang Jadi hmm. kemajuan itu ya jadi sensus terkecil, kan Nah, sekarang kan kemajuan dikirain, oh, nek, kita tidak punya apa semen, kita tidak maju, Nah, Ayo, material apa semen gitu? Nah, tadi sudah apa? Ya. Oppone sing gitu. tadi kan akses terhadap apa gitu hmm. ya dan waktu ya. Sekarang kemudian apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dibangun dan hmm. caranya aja, hmm. bayo, ya. misalnya oke, okay, kita butuh bedung bentukan misalnya, gitu hmm. kan kita butuh bendungan kita butuh jalan akses butuh partai ini itu gitu ini how to bagaimana kita merencanakan itu di dalam nengen di tidak hanya semata-mata aspek oh, di itu yang paling ekonomis eh, di situ teknologi itu dimana harusnya seperti itu gitu, kita teknologinya mengcopy copy ya sekarang teknologi apa sekarang sih bener-bener kita lahir lahir dari rahim ibu kita itu tanah kita itu hmm. kan, ya, oke okay, kita ngarep ngatur banyu yang ngaku bendungan bendungan sih yaus ngonok-ngonok ui ya yang bendungi dan sebagainya tidak kemudian memperlukan aspek ya evaporasi ini biaya ngopo-pok neng neng Amerika tiga i balet-baletnya kan, lusun hitam-hidam yeah, yeah, yeah. untuk di bendungi yeah. ah, untuk mengurangi evaporasi ah. terus bagaimana sih kasus-kasus evaporasi gitu wah itu kan kutunya berfikirnya logis loh, di situ. Introduksi teknologi sudah ya, di situ. Ya. Hmm. Masalah ini kan lucu tuh, introduksi teknologi kita menjadi saksi, lahirnya 4G. Okay. 4G 4G 4 empat jiwi. terus kemudian apa? Wi? Revolusi industri juga vierpoin null kita menjadi saksi juga itu di nanofermesel juga dibawa di sana. Itu kan berangkat dari sesuatu yang jauh berbeda tuh. Nek neng, neng Jerman wong duit gelem campur tapi ada berlian di masalah demografi mulai non primavera linge primavo pengungsi pengungsi imigran Yerusalem neng, neng uno, tinggu ya jadi bekerja selain bawa alasan kemanusiaan ya. terus akhirnya muncul mekatronik dan lain sebagainya muncul artificial intelligence dan lain sebagainya Indonesia ini kan lagi bumi-bumi nih, ini Nih lagi kita mengadopsi cara serampangan apa? Empat titik kosong nih, jur neneng mekatronik, jur kemudian mengurangi apa? Sumber daya manusia nih, jur sumber daya manusia Siji tiap Indonesia Si Siji nih lebih sama si empat titik kosong. Ada fenomena juga anak-anak muda tidak gemar. Tani misalnya yo. Padahal ya. nengkudot yang -neng -neng terhadap akah banget saya nanya Ya weh misalnya gitu Artinya yuk bisa bayro nih ya Sambilnya ya, kita, kita gagal Apa ya sementara ini masih gagal untuk Enggak doke Unggulan kita apa kekurangan kita apa Harus anunya harus gimana Dan mau jadi petani ini bisa dipandang Dua aspek ya bih hmm. Sisi karena hmm. memang pribadi ini Program panas-panasan Yo disadari atau tidak eh matahari naik di desa nggak mikir orang keluar dari terus yang kedua mungkin mereka mengerti bahwa sistem pertanian kita itu kacau, bahwa uang tanah ini yang sekedar cukup cukup hidup dan bahkan mungkin tanah rugi. Karena misalnya pagi ya pagi nganju jurung GKG ditebas ditebas tebes, di tebes kalau mumpul g nah mereka kan susah ini harga itu ditentukan oleh tempulak dan pasar petani itu ura-urang yeah. menangani yeah. apa tabir yeah. ya, ya sekolah itu sendiri ya. ngalahir goda king satu untuk mengatur dan lain sebagainya karena tidak ada regulasi yeah. misalnya lagi musim capi yaudah itu masuk jumin capi dong musimnya karena ini musim lainnya. Lain lainnya ya rotating cropnya itu gimana mm -hmm. gitu? yeah. Anu yo, komputasi monyet tanik ini terhadap taraf itu ekonomi bawah, anu yo. Karena kita ada Jerman German kayak juga, kita. Seperti duit atas lagi debuangan. Duit tanah, duit atas. Iya, dan mereka pakai traktor akal karena mereka orangnya orangnya sedikit lahannya. Oke. Okay. Iya lahannya yeah, banyak, tapi ya tetap pakai mekanisasi. Tapi kan kita ya dalam taraf tertentu, butuh ini ono. Artinya mana yang bisa kemudian dialakan di tengah? Kan, tapi misalnya duwe tenaga banyak kan itu kan dalam satu sisi kan ada ada aspek apa ya tenaga manusia itu loh dan ada pekerjaan manusia gitu lo fair trade di hmm. di sana hmm. bahwa ya petani dijamin lurit gitu selain bahwa hmm. ada program sosial versi serum penjaminan sosial tapi dalam dalam satu proses produksi petani itu menjadi bagian produksi yang penting gitu yang hmm. nah, kan orang Makanya, makanya, kan kemarin aku iseng-iseng tuku tuku cabai, hmm. sebuah petani, tak kering ke, dan lain sebagainya terus tak banding ke di platform-platform platform, apa, wih? jualan digital itu hmm. sebenarnya, misalnya ini kalau misalnya tidak ada intrusi dari orang yang berwenang untuk mengatur rotating circle apa, crop tadi yowes, petani yang menentukan hmm. sendiri ke pasar adalah cabai hmm. yang Dian-dianya normal Ini ya dia keringkan aja Nggak usah aja oke, butuh cabai-cabai kering Masalahnya ternyata, kalau di platform digital itu Impor cabai semua ini dia ya Iya, kebangan, berapa ribu ton Ya, semuanya <diferencena> Ini regoni itu ramah Dalam, dalam itu iya. ya, Dalam hitungan produksi ya Itu loh, jadi Secara nyoboh kita tidak diproteksi Dan dalam kita juga tidak diproteksi Makanya uang ini Oh, apa tuh tadi pertanian ya? Oh, iya. Kan? Kecuali memang sudah ada proteksi, ya. nah, orang baru berpikir, ya. lagi menyanyikan tentang masalah mental." Ya. Eh, geram enggak tadi petani? Eh, saya ini petani itu setor dirugikan kok. Hmm. Ngomong. Iya, iya. ini masalah itu.